Halo pemirsa, kembali lagi saya meliput suatu tempat yang banyak orang tahu ini adalah kucur yang nampak di depan kita ini adalah uh, pohon besar yang disakralkan yaitu pohon bulu Aura mistisnya sangat berasa sekali pemirsa dan nggak menutupi kemungkinan sini sangat banyak sekali makhluk-makhluk astral berkumpul di sini Di tempat ini dulu pernah dijadikan tempat wisata yang sangat ramai pengunjung pemirsa dan nggak bertahan lama entah mungkin karena berbenturan dengan hal-hal goib yang mungkin terpaksa eh, tempat wisata kucur tersebut eh, dihentikan. Ini kami beralih ke gua silap landak yang tempatnya nggak jauh dari danyang kucur pemirsa. Konon ceritanya dari penduduk sekitar Gua silap landak tersebut Menyimpan Banyak kisah misteri Inilah penampakan gua silap landak Pemirsa Yang nampak seperti biasa saja dan nggak ada hal yang istimewa kalau dilihat dengan kasat mata pada masanya gua silap landak ini pernah dijadikan tempat favorit untuk para pertapa pemirsa dengan beragam keinginan ada juga yang mencari jimat di sini untuk tirakat bertapa di bibir gua sampai keinginannya terkabul Gua sila pelandak ini masih alami pemirsa belum kena campur tangan sentuhan manusia dan di zaman sekarang penampakannya seperti biasa saja nggak ada hal yang istimewa jika dilihat kasat mata Konon ceritanya dari beberapa narasumber e, Pernah ada pembuktian pada zaman dahulu e, Gua silap landak ini e, mempunyai kedalaman kurang lebih e, 7 km pemirsa, Tembus di e, desa lain Terus terang saya meliput e, di gua silap landak ini Gak berani secara dekat Masuk ke dalam gua tersebut karena aura mistisnya sangat berasa sekali, pemirsa. Sebenarnya tadi sempat ada penampakan pemirsa sinar putih dari dalam gua, dan aura mistisnya sangat berasa sekali. Dan saya memutuskan untuk meliput dari kejauhan tidak berani secara langsung masuk ke gua saya meliput dan yang kucur dan gua silap landak enggak ada unsur lain cuma sekedar informasi semata real apa adanya balik kisah misteri dan yang kucur dan gua silap landak ini mitos atau fakta tergantung bagaimana cara anda menyikapinya sampai di sini dulu jejak saya hari ini dan jangan lupa ikuti terus jejak Mas Hasan uh, di episode uh, selanjutnya dan yang pastinya uh, ada hal-hal menarik dan seru lainnya untuk episode selanjutnya